Kamu mau ngambil itu ber? Kalau misalnya dua ratus, itu satu juta dua ratus, satu juta dua ratus so itu ber? Tidak boleh. Jangan Jangan behind yeah. Terima kasih.